Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tety Suartini dari kelas 3A Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai TPACK tentang materi bangun datar yang divisualisasikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, Aplikasi GeoGebra itu merupakan aplikasi komputer dan Android untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Untuk memvisualisasikan bangun datar juga bisa menggunakan aplikasi ini. Ataupun untuk memvisualisasikan yang lain juga bisa. Nah, di sini bisa memvisualisasikan dari jenis-jenis bangun datar tersebut mulai dari segi empat Kita buat segmennya terlebih dahulu Agar terbentuk Persegi Dari yang kedua sampai yang kelima Dan kita sudah bisa menunjukkan kepada siswa Bagaimana penampilan dari Bentuk persegi itu sendiri, bangun datar juga terdapat beberapa jenisnya. Jenis yang lain itu ada segitiga. Nah, kita di sini juga bisa membuat. Lingkaran, kemudian kita juga bisa memvisualisasikan bentuk dari layang-layang. Kita dapat menggambarkan persegi panjang di sini, segala macam bentuk bangun datar bisa kita gambarkan di sini menggunakan aplikasi GeoGebra ini setelah divisualisasikan kepada siswa tentu siswa dapat mengetahui dan membedakan jenis-jenis dari bangun datar mulai dari persegi segitiga lingkaran layang-layang ataupun persegi panjang dan juga siswa dapat melihat bagaimana ciri dan jenis-jenis bangun datar tersebut Selanjutnya siswa dapat menghitung besaran di dalam bangun datar tersebut. Di sini sudah ada ukurannya. Nih, panjang sisi setiap bangun datar yang ditampilkan. Kelebihan GeoGebra ini itu dapat menghasilkan lukisan-lukisan bangun datar dengan cepat dan teliti. Dapat juga mempermudah guru atau siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu bangun datar. Nah, kekurangan GeoGebra ini itu belum dapat menampilkan visualisasi tiga dimensi atau 3D. Kurangnya pengajar yang mengetahui pembelajaran menggunakan GeoGebra ini. Dalam membuat bangun datar ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan secara langsung menggunakan kertas origami tetapi itu akan lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan georgebra karena dalam kertas origami itu hanya berbentuk persegi jika ingin membuat segitiga ataupun layang-layang dan juga lingkaran itu tidak bisa langsung dibuat kita perlu Menggambarkan terlebih dahulu ukurannya dengan menggunakan pensil untuk diukur Dan kemudian digunting agar menjadi suatu bentuk segitiga ataupun bentuk bangun datar yang lain Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga video ini dapat bermanfaat ya Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh